2022 Valentino Rossi balik ke Yamaha Pabrikan. Gara-gara Maverick Vinales pergi, benar nih Valentino Rossi disebut-sebut balik ke skuad Yamaha Pabrikan di MotoGP 2022. Gara-gara Maverick Vinales cabut akhir musim ini, pembalap MotoGP Maverick Vinales resmi meninggalkan skuad Yamaha Pabrikan di akhir musim MotoGP 2021. Lo MotoGP lovers, Maverick Vinales memutuskan kontrak yang sejatinya berdurasi dua musim hingga 2022 menjadi semusim saja. Pembalap MotoGP Maverick Vinales mengumumkan kepergian dari Monster Energy Yamaha MotoGP, Senin 28 Juni 2021. Resmi perginya Maverick Vinales di Yamaha pabrikan memunculkan banyak pertanyaan, mulai dari kemana Maverick Vinales berlabuh di MotoGP 2022. Lantas siapa juga yang bakal menggantikan posisi yang ditinggalkan Maverick Vinales di Monster Energy Yamaha MotoGP. Gapak yang lama alias KPL ternyata sudah nongol kandidat pengganti Maverick Vinales di squad Yamaha pabrikan di MotoGP 2022. Mereka adalah Valentino Rossi yang disebut-sebut akan kembali membela tim pabrikan Yamaha. Meskipun Valentino Rossi yang berseragam tim Yamaha satelit Petronas Yamaha SRT belum yakin bisa balik jadi pembalap tim Yamaha pabrikan. Kata Valentino Rossi, dikutip dari The Race, sepertinya apa yang dilakukan Maverick Vinales tidak akan berpengaruh pada pendirian dan kontrak saya. Untuk melanjutkan balap atau tidak, saya selalu berpatokan dengan hasil yang saya dapatkan musim ini. Sekarang di liburan panjang pada musim, mungkin saatnya untuk memikirkan karir saya tahun depan, kata Vali. Alhasil nih, Rossi benar-benar lanjut atau tidak karir balapnya musim depan tetap merujuk dengan performa Valentino Rossi di tahun ini. Nah, jelas banget nih performa Rossi di sembilan ronde MotoGP 2021 tidak begitu mengesankan. Namun nah, begitu, Valentino Rossi masih bisa memberikan kontribusi positif jika benar dikontrak kembali ke tim Yamaha pabrikan di MotoGP 2022. Valentino Rossi merupakan pembalap yang mengembangkan motor MotoGP Yamaha YZR-M1 sejak 2004 dan memberikan kontribusi penting di Yamaha. Kalau benar Valentino Rossi kembali ke tim Yamaha pabrikan memberikan atmosfer kondusif dan CD panutan buat kru tim Yamaha MotoGP dan role model buat Fabio Quartararo. Kira-kira Valentino Rossi benar-benar balik ke Yamaha pabrikan di MotoGP 2022 nggak ya? Reaksi Valentino Rossi usai Maverick finalis pilih pergi dari Yamaha. Nah keputusan mengejutkan Maverick finalis yang pisah dari Yamaha turut mengarahkan perhatian publik. Kepada Valentino Rossi, saat teki, -teki masa depan di MotoGP, Maverick Vinales memutuskan pergi dari Yamaha mulai musim MotoGP 2022. Meski kontraknya masih satu tahun lagi, tumpukan kekecewaan Maverick Vinales dengan Yamaha sepertinya sudah tidak terbendung loh MotoGP lovers. Keputusan Maverick Vinales untuk hengkang dari Yamaha sebelum kontraknya berakhir bisa dikatakan cukup berani. Tidak banyak pebalap-pebalap top MotoGP yang rela meninggalkan tim pabrikan, apalagi sekelas Yamaha loh. Terlebih slot yang mungkin bisa ditempati finalis pada MotoGP 2022 di tim pabrikan hanya Aprilia. Padahal Aprilia masih dipandai sebagai tim mediocre atau tim guram terlepas dari perkembangan pesat mereka di musim ini bersama Alex Espargaro. Hingga, hingga finalis juga ikut menyorot keputusan Valentino Rossi. Namun Valentino Rossi sendiri telah menegaskan kalau kepergian finalis dari Yamaha tidak akan mempengaruhi keputusan masa depannya di MotoGP. Kata Rossi dikutip dari Sportvet dari Cosnet, Mungkin ada sesuatu yang akan berubah yang kita tidak sangka-sangka. Namun bagi saya, kebergian finalis tidak akan mengubah keputusan saya, karena apa yang saya putuskan nanti adalah berkaitan dengan hasil balapan saya sendiri. Jadi apa yang terjadi dengan tim lain atau pembalap Yamaha lainnya, itu bukan masalah besar bagi saya, kata Rossi. Lebih lanjut, dia mengutarakan bahwa musim ini memang musim yang sulit bagi karirnya di MotoGP. Dia sudah jatuh dan mencatatkan DNF sebanyak tiga kali dan total gagal memetik poin di lima seri pada musim ini. Performa Rossi juga kurang greget dan terus tercecer di grup belakang saat balapan loh. Kata juara dunia 9 kali itu. Saya selalu bilang bahwa saya tahu bahwa tahun ini sulit dan ada rintangan besar. Tetapi keputusan saya tentang musim depan akan bergantung sekali pada hasil balapan. Jadi memang paruh pertama kompetisi kali ini bukan sesuatu yang kami harapkan. Kami berharap masih bisa lebih kuat untuk berjuang mendapatkan hasil lebih baik. Kata Rossi. Adapun tentang pengumuman keputusan terkait masa depannya, Rossi tamp. Kata pembalap berusia 42 tahun itu, saya sudah bilang sejak awal musim ini bahwa saya akan mengumumkan nanti tentang nasib saya di musim depan. Dan itu akan terus seperti ini. Saya akan memberitahu kalian ketika saya sudah memutuskan. Kata Rossi.